Oke selamat malam pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai saham dari Friend ya Smart Telkom TBK. Di sini saya sudah menampilkan grafik time frame satu hari ya, terlihat ya di menggunakan EMA 20, 50, 100 dan 200 serta volume dan saya juga menambahkan sources, ya Stochastic dan RSI ya untuk melihat apakah harga sudah overbought atau oversold dan volume ini untuk melihat untuk mengkonfirmasi dari grafik nanti ya nah, di time frame satu hari terlihat ya trennya yaitu sedang biris ya artinya dia berpotensi turun lagi sampai ke bawah gitu ya Jadi, trennya sedang turun ya ini dikonfirmasi dengan apa dengan garis ma 200 kemudian 150 dan 20 itu sudah tembus ya dan dikonfirmasi juga oleh volume volume ini dia sangat tinggi sekali warna merah yang artinya pasar atau masyarakat itu dalam kondisi menjual, ya banyak yang menjual dan dikonfirmasi juga dengan menggunakan teknik sources, stochastic dan rsi relative strength index dia sudah over solved Nah, ketika kondisi sudah oversold dia umumnya akan ada koreksi itu akan ada naik sedikit ya harganya gitu. bisa potensi sampai sini ya. habis harga terakhir 81 bisa naik ke 83 atau 85 gitu ya. karena dia sudah over sold ya. namun juga ada potensi untuk bisa menguji di garis support nah, garis supportnya itu di harga 79 bisa menuju ke arah sana. Dan jika menuju arah garis support ini ya, kalau dari garis sebelumnya sudah saya tarik, dia selalu mantul. Jika di garis support ini mantul, dia bisa berpotensi naik kembali ya. Bisa naik kembali. Saya garis pakai garis panah. Ini bisa mantul dia ke arah sini. bisa turun sampai ke arah sini nanti jika itu uh, tidak ditembus ya jika ditembus dia bisa berpotensi turun sampai bawah nah, bisa berpotensi turun sampai bawah Ya bisa menuju ke support selanjutnya di harga 71 ya, saya garis saja supaya teman-teman uh, bisa melihat ya. Nah, ini garis support yang kedua jika Garis support yang pertama ditembus maka dia akan menuju ke garis support yang kedua ya di harga 71 kalau tadi di harga 79 Nah jadi kedepannya akan ada potensi untuk turun ya karena dia sudah biris dan dari trendline Jika dia tidak tembus ya jadi dia tetap biris ini sampai ke support yang pertama kalau ditembus bisa turun sampai ke support yang kedua yaitu di 71 harganya jadi tetap kita pantau ya teman-teman. Ini berdasarkan teknikal analisis. Jadi potensi turunnya sangat besar. Dilihat dari volume dan stokastik. Mari kita bandingkan dengan fundamentalnya. Di sini saya sudah menampilkan ya fundamental menggunakan Indro Premier atau iPod. Di sini saya sudah menampilkan dari tahun 2016 ya dari harga ya, cenderung mengalami kenaikan dan penurunan tertinggi itu di 2019 ya kemudian sampai hari ini dia turun dan berhenti di harga 82 namun dari market cap-nya bisa teman-teman lihat ya mengalami penaikan ya dari tahun 2016 paling tinggi itu di tahun 2019 dan sebanding ya 61 triliun sebanding dengan harganya yaitu 320 ya kemudian cenderung turun turun turun hingga di tahun 2022 dia menjadi 25 triliun baik kita lihat Uh, total equity nya 12 triliun kemudian pinjaman jangka pendeknya itu 10 triliun dan jangka panjangnya 21 triliun ini cukup besar ya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan paling tinggi itu di tahun 2020 ya pada saat pandemic net profit nya ya oh di 2022 dia baru suruh plus di tahun-tahun sebelumnya dia cenderung minus ya minus ini akan cukup besar kita lihat di PR ya, ya. PR ratio disini sudah sangat tinggi ya PR yang ideal itu dari 20 sampai dengan 32 ya maksimal 32 32 sampai dengan 24 ya, itu idealnya idealnya di bawah 32 itu pun menyesuaikan dengan tipikal sahamnya ya kemudian PBP ini 2 kali ya masih lumayan lah ya dibandingkan dengan tahun 2000 berapa nih? 2019 itu lima kali ya. Jadi mengalami penurunan. Jadi saham yang bagus kalau yang masih termasuk murah atau di bawah satu ya PBB-nya. Ini sebandinglah dengan harga PER nya Sudah over terlalu tinggi nih. Ya idealnya itu 2.4 sampai dengan 3.2. Hmm. Oke. Okay. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat ya. Tetapi dibandingkan dengan data-data yang ada di internet, ya. jangan mengambil keputusan terlalu cepat ya. Jadi tetap dibanding-bandingkan, ya. Semoga bermanfaat.